Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Minaka menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar yang sedang ramai diperbincangkan mengenai soal permasalahan KDRT Bunda Lesti Kejora. Kemarin, dia saat diwawancara, kuasa hukum Rizky Bilar membantah adanya KDRT ke Lesti Kejora. Di situ disampaikan, itu enggak KDRT, walaupun ada visum, kan tapi belum pemeriksaan kuasa hukum Rizky Pilar adek Ervil dan langsung persahabatnya Bapak Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulvan pun saat diwawancara mengatakan hasil visum ini sudah telak tidak ada rekayasa loh iya bukti autentik hasil visum mendukung laporan polisi yang dibuat oleh korban itu pernyataan langsung dari Bapak Benrezulvan, saat diwawancara persahabat, kita lihat persahabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh Detik.com: "Rizky Bilar mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan," kata Ade Erfield. "Rizky Bilar membantah adanya KDRT yang dilakukan pada Lesti Kejora. Sementara itu, polisi mengatakan..." Hasil visum Lesti Kejora menjadi di bukti telah bahwa telah terjadi KDRT tersebut. Komentar pun persahabat ya tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Habib Ajasi mengatakan, Udah jelas salah, masih aja ngelak, WKWK. Orang lain pun bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Lesti itu orang baik dan nggak mungkin ngarang. Kemudian juga persahabatnya, kita lihat dari akun Instagram Zuli Aroza mengatakan, Pak Ade awas ditandain mukanya sama emak-emak bisa dijegat di jalan ntar, katanya tuh. Ada juga persahabatnya tanggapan lain dari akun Instagram, Stadewa 58 mengatakan dibohongin pengacara, katanya tuh ya. Itulah beragam komentar dari para netizen untuk permasalahan KDRT yang dibantah oleh Rizky Bilar, itu yang disampaikan oleh pengacaranya, kemudian juga persahabatnya perhatikan, ini saat wawancara bersama Bapak Indra Zulfan. Bapak Indra Zulfan pun menerangkan bahwa Lesti Kejora, Alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit bunda dan tinggal bersama kedua orang tuanya, karena trauma, gak mau tinggal satu rumah dengan suaminya takut terhadap saudara Rizky Bilar kita simak di kalimat caption dari Lesti Infotainment Gak mau tinggal satu rumah, takut dan trauma terhadap saudara R. Terus tiba-tiba ada statement, di rumah sakit mereka manja-manjaan. Makan disuapin layaknya suami istri. Terus kita bakalan percaya gitu. Oh, tidak bisa. Dalam mimpi apa gimana ini? Ya kalian bisa nilai sendirilah ya, omongan siapa yang bisa dipercaya. Semua orang, bersahabat ya tidak percaya dengan... Omongan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Rizky Bilar yang mengatakan bahwa Rizky Bilar saat membesuk Lesti mereka manja-manjaan Dan Rizky Bilar pun suapin Bunda Lesti ke saat di rumah sakit Berikutnya kita simak juga persahabatnya, ini tanggapan santui dari Bapak Sandi Arifin sebagai pengacara Bunda Lesti Rizky Bilar Bantah, lakukan KDRT, inilah tanggapan Sandi Arifin. Ini keren banget persahabatan ya. Sandi Arifin menangkapi dengan santuy, sudah tentunya menyerahkan bukti-bukti ke polisi, dan Sandi Arifin hanya bisa menyampaikan doakan saja untuk Bunda Lesti Kejora. Luar biasa, tidak banyak komentar, tidak banyak omong. Sandi Arifin mengatakan untuk semuanya, doakan buat Bunda Lesti Kejora. Momen ini pun diunggah kembali oleh Agung Leslie Alfati. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Salut sama pengacara dede, tetap bilang mohon doanya buat dede, semoga lancar. Gak war-war-war, semangat wartawan katanya itu ya, Masya Allah. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan juga di postingan ini. Dari akun Yoli12 mengatakan, sah-sah saja orang membantah, tapi kita lihat saja kenyataannya. Ada hasil visumnya dan ada buktinya. Good job Pak Sandi. Kita lihat juga komentar lain dari akun Novi Suariati 88 mengatakan, ini pengacara berkelas, pengacara yang sama yang menangani kasus hak asuh Galaskai. Gak mau banyak bicara, tapi sekalinya bergerak langsung menangin kasus. Ini keren banget persahabat ya, tidak perlu keluar kuar Tetapi kita lihat hasilnya, mudah-mudahan ada keadilan untuk Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya juga persahabat ya, dukungan pun diberikan dari Ricardo Sinaga. Bang Dodo kemarin mengunggah sebuah postingan. Ya kalau maling ngaku penjara penuh, itulah bentuk dukungan untuk Bunda Lesti Kejora terhadap bantahan Rizky Bilar mengenai soal KDRT kita lihat juga bro sahabat, ya dari akun Lesti Infotainment pun menuliskan sebuah kalimat mak nggak tuh udah kelihatan banget si memutar balikan fakta yang ada bahkan sempat keceplosan soal yang mau ngelempar bola biliar jadi ketahuan kan <laughs> itulah bersahabat ya beragam komentar, beragam pernyataan yang dilontarkan Kemudian juga bersahabat ya, ingat gak sih ayah Kejora pernah memposting foto Bunda Lesi Kejora dan sempat meneruskan sebuah kalimat Saya mah cuma ingin lihat dia bahagia Jadi siapapun yang akan jadi pendamping hidupnya Mohon jangan pernah sakiti lahir maupun batinya Jangan bikin dia menangis karena disakiti Tapi buatlah dia nangis karena haru dan bahagia. Ini caption yang membuat kita terharu sedih dan menangis juga membacanya persahabat. Ketika seorang ayah menitipkan kepada siapapun calonnya untuk bisa menjaga dan bisa membahagiakan Bunda Lesti Kejora. Semoga ada hikmah dari kejadian ini persahabat. Lesti bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Tetap support, tetap dukung yang terbaik untuk Bunda Lesti, dan tentunya kita mendapatkan kabar juga hasil visum akan keluar hari ini. Doakan yang terbaik mudah-mudahan permasalahan Bunda Lesti bisa terselesaikan dengan baik. Kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru, hingga kabar baik berikutnya mengenai Bunda Lesti juara hari ini. Jangan kemana-mana persahabat, terus ikuti channel Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru mengenai Lesti Kejora tentunya. Ini adalah informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.